dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Dari Lesti dan Bilar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat di kabar pertama persahabat ya Kali ini kita melihat attitude dari Leslar yang tidak pernah berubah Selalu membuat kita bangga Masya Allah Emang panutan banget ya Idola kesayangan Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga tentunya Selalu bahagia Dan selalu memberikan Kejutan, memberikan kabar baik Dan selalu mencontohkan kebaikan Amin, Masya Allah Luar biasa, Bunda lesi Kejauh Raciung tangan Kepada produser nih, persahabat ya Mudah-mudahan selalu bahagia, sehat untuk Leslar family kemudian kita lihat juga selanjutnya persahabat idola kesayangan kita emang selalu membuat kita bangga kali ini persahabatnya kemanapun Leslar jalan, ini selalu diikuti oleh wartawan ini juga bentuk persahabatnya bahwa Leslar selalu menjadi nomor satu selalu membuat kita kagum dengan sosok Lesti dan Bilar begitu banyak para wartawan Tentunya terus mengikuti Lesti dan Rizky Bilar kemanapun Leslar tentunya pergi. Ini keren banget bersahabat ya. satu, -satu bukti juga Leslar emang selalu menjadi nomor satu. Ini Masya Allah. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh ke Leslar Sweetie. Masya Allah, Tabarakallah, kesayanganku, cari jalan biar tak banyak orang kejar. Sehat-sehat selalu kesayangan, amin. Masya Allah banget ya. Hingga komentar pun tentunya begitu banyak diberikan diantaranya dari akun leslar ada cinta damai tetap leslar yang dicari ku cari kemanapun kamu pergi leslar aduh masya Allah ada juga persahabat tanggapan lain dari akun instagram watch ini mengatakan masya Allah tabarakallah amin ya Allah meskipun mencari jalan aman tetap saja berpapasan masih ada yang ajak berfoto kalian memang luar biasa leslar wow kita lihat juga dari Usnia Firsha. di situ mengatakan Leslar tetap peran utamanya dong, katanya itu selalu menjadi nomor satu. Kemudian selanjutnya kita lihat juga persahabat, kali ini momen cidukan juga saat Papa B. Buna Lesi Kejauh Ra ini menghadiri, tentunya persahabatnya Fresh Conference, sinetra atau film, persahabatnya film dari Syifa Haju dan Rizki Nazar. Idola kesenangan kita selalu menunjukkan kemesraan, kekiutan, dan keromantisannya. Selalu bergandengan tangan, ini Masya Allah, selalu terlihat harmonis. Idol kesengan kita emang selalu membuat kita bahagia. Alhamdulillah, selalu mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family. Kita lihat juga persahabat, begitu banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Bunda Kania25, Masya Allah, semakin harmonis Leslar kesayangan Rukun terus langgang dan bahagia Terus selamanya, amin ya Allah Luar biasa, begitu banyak doa Begitu banyak dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik Yang pastinya tulus mencintai Idola kesayangan kita Selanjutnya, kita li lihat juga Informasi persabatian dari L2W Kali ini, mengenai Voting di aplikasi Jux. Ayo untuk warga Konoha ikut voting ya, perolehan sementara di babak tanding ulang lagu lokal, Lentera di posisi ketiga, perolehan suara 44,2.000 Yuk semangat terus untuk kita semuanya dukung karya-karya Bunda Lesti Kejiora. Kali ini jangan lupa dukung dan voting di aplikasi Jigs untuk lagu Lentera Bunda Lesti Kejiora. Jadi dari top 30 menuju top 15 di final jadi top top 3 tuh persahabatnya. Semangat untuk kita semuanya. Kemudian kita lihat juga di unggahan ig nya Kak Resan sekali 24 lar. Meripas kembali unggahan dari Intan Ahmad. Intan Ahmad mengunggah foto bareng Lesti dan BBL. Namun dibikin salvok persahabatnya ekspresi Abang Fatih yang lagi memandang. Kita lihat juga kalimat yang diunggah oleh Kak Intan. Bimi jadi salting nih, tentunya dilihatin Abang El, ganteng dan gemesin, Masya Allah katanya itu, aduh, kainten aja jadi salting dilihatin Abang Fatih apalagi warga Konoha, Aduh Masya Allah banget ya. Kita lihat juga selanjutnya, kali ini diunggahan akun Bismillah kunikahi suamimu, bersama MD Pictures Official, mengunggah foto ada Lesti dan Bilar, persahabatnya, ya Masya Allah banget. Tentunya foto bareng dengan produser dari MD Victors, Persahabat kita bangga banget ya dengan idola kesayangan kita yang selalu tentunya dikelilingi oleh orang-orang baik. Mudah-mudahan, tersahabat, idola kesayangan kita selalu dilancarkan segala apapun urusannya, amin. Kemudian juga persahabatnya berikutnya, kita mendapatkan Cidukam, tentunya Leslor family ketika di Bali. Ada PN, ada BBL yang sangat menggemaskan. Namun warga Konoha pun dibikin salfok persahabatnya fokusnya ke yang lagi makan tuh, Bunda Leslie dan Papa B. Masya Allah. Saya selalu bahagia terus, pokoknya doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita.